Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasin harap semua sihat. Duduk di rumah. Sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin nak share sikit. Yasin sekarang tak boleh kepada ni video ni khas untuk kepada yang duk tanya Yasin. Uh, Yasin buka ada mentoring ke personal class ke grouping class ke kelas-kelas lah. So, ini berita baik untuk hamba. Lepas ni, Yasin akan Buka satu kelas dekat YouTube channel iaitu YArmy, basically YArmy ni adalah yasin Amran Army lah Yassin Amran Army <laughs> Basically kat kelas ni Nampak Akan dapat hmm, Dia ada berapa empat benda lah Dapat satu buat Waktu live tu Nampak chatting ke apa Nama apa, komen Akan ada logo Hijau tu, bau gula, apa semua-semua tu And then kedua Waktu live juga Yasin akan utamakan buyer ramai dulu. Basically kalau sebab live ataupun sebab video, saya akan sebut-sebut nama depa ataupun dalam video saya Yasin akan selit nama-nama depa. -nama then apa lagi basically dia macam jadi sponsor Yasin lah. Ha, siapa yang dia buyer ramai ni, dia basically dia akan jadi sponsor saya. So dalam video Yasin, saya akan letak nama depa at if dan kalau yang sebab live, coaching, Yasin akan utamakan mereka dulu, depa dulu mereka pula. Saya akan utamakan depa dulu kalau dapat join, Yassin akan sebut dan kita buka page tersebut, kita akan review ok, page Hampa akan buat apa basically macam Hampa tahu, ya buat FBS Yassin boleh review lah kot, Hampa, Hampa punya page kat mana nak improve uh, tak kisahlah page ke, website ke, IG ke, mana-mana tapi, setiap waktu live tu time tu lah ni time tu lah Hampa boleh tanya and then uh, Yassin akan keluarkan merchandise so, kepada YRM, Hampa akan dapat 10% 10% discount untuk setiap merchandise ni apa macam dah kita tunggu nanti And last but not least yang paling best sekali YA Army hampa dapat join private group Basically private group tu Kalau hampa tak dan join live ke Ya saya akan buka private group tu ya saya, akan baca, ya saya akan baca Apa masalah hampa dalam group tu Ya saya akan buat video ha, So basically Best lah kan And yang paling best sekali hanya RM5 sebulan ni, hangpa boleh cancel bila-bila masa kalau rasa tak puas hati, boleh cancel. Kalau rasa nak lagi yang lagi baik, bagi tahu, kita akan buat lagi yang mungkin ada lagi mentoring yang close group lagi and then ada personal kita tak tahu. So insyaallah, so basically you can start dengan ni dulu. So feel free to subscribe, hanya RM5 saja. Tanda support kepada Yasi. Okay itu sahaja basic, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah itu video kau kan jemputlah next live kan kalau jadi subscriber yang pertama <laughs>